hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang aris di bulan Oktober tahun 2020 untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang aris di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil Kartu Keuangan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu karakter pekerjaan seorang aris di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saat kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020. Pertama, kategori support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan.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 untuk kesehatan seorang Aris adalah Ace of Swords secara umum Ace of Swords ataupun satu pedang itu diartikan awal mula-permulaan ingin memulai ataupun ingin mengontrol sesuatu serta fokus kepada sesuatu jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020 itu tidak mengalami gangguan apapun namun di sini seorang Aris akan lebih fokus dan lebih memberikan perhatian penuh kepada kesehatannya sehingga di bulan Oktober ini kesehatan Aris tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Di sini juga digambarkan seorang Aris akan memulai cara hidup yang sehat, pola istirahat yang sehat dan makan yang teratur. Itu dikarenakan seorang Aris juga ingin mendapatkan kesehatan yang fit. Besampe kesehatan yang fit, ia ingin bekerja serta memperbaiki kehidupannya ke depannya Dan untuk support energinya adalah King of Soul. Secara umumnya King Opsod itu diartikan seorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini bisa digambarkan seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri dan di sini menggambarkan seorang Aris ingin memulai ataupun memusatkan perhatian kepada kesehatan di bulan Oktober tahun 2020 dengan didukung ataupun diberikan masukan oleh seorang kerabat ataupun sahabat dekat. Serta keluarga dekat seorang Aris yang menjadikan kesehatan Aris akan semakin bagus dan semakin terkontrol di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Aris dan kartunya adalah Nine of pentacle ataupun sembilan koin secara umum Nine of Pentacles itu diartikan kondisi yang berkecukupan Keuangan yang meningkat drastis Keuangan yang tidak ia duga-duga dan hasil yang maksimal ia dapatkan di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan apapun usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil secara maksimal dan secara sempurna. Jadi untuk keuangan Sukan Aksi di bulan Oktober tahun 2020, keuangannya sangat meningkat di bulan Oktober ini. Dikarenakan setiap usaha yang ia lakukan ataupun yang ia jalani dalam mencari keuangan itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan hasil yang memuaskan kepada seorang Aris terutama di dalam kategori keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Dan sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aris mendapatkan dukungan ataupun doa dari seorang keluarga serta seseorang yang ia cintai di dalam kehidupannya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020 itu mengalami peningkatan, dan usaha apapun yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal, di mana Aris mendapatkan dukungan, support, dan motivasi dari seseorang wanita, yaitu pasangan Aris sendiri. Selanjutnya, kita ke kartu kategori yang ketiga, yaitu kartu karir pekerjaan. Kartunya adalah... 9 of one ataupun 9 tongkat. Secara umum, 9 of one itu diartikan mulai menghargai hidup, mulai melakukannya sendiri, dan mulai belajar dari kesalahan serta belajar dari orang lain. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang aris mendapatkan banyak job, banyak tawaran pekerjaan. Dan di sini seorang aris mengerjakan satu persatu dimana mana hasilnya ia dapatkan akan sangat maksimal. Jadi di sini gambarkan. Untuk karir pekerjaan seorang aris, itu mengalami peningkatan di bulan Oktober tahun 2020, di mana ia mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, banyak job, namun di satu sisi seorang aris menerimanya dan mengerjakannya satu persatu dengan penuh tanggung jawab tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Di sini juga digambarkan seorang aris memberikan ataupun melakukan satu ide yang sangat bagus, di mana idenya itu sangat menunjang karir dan pekerjaannya di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah page of Cup, Secara umumnya page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2020 itu sedang mengalami peningkatan, di mana dampak positif yang dialami seorang Aris ialah kepada Peningkatan keuangan juga di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini job dan tawaran banyak ia dapatkan sehingga di sini ia mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak yang merupakan anak Aris sendiri. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Aris dan kartunya adalah Ace of Cup ataupun satu piala. Secara umum Ace of Cup itu diartikan ingin memulai permulaan ingin membangun sebuah rumah tangga, ingin menjalani sesuatu yang baru, ingin membahagiakan pasangan dengan ide yang baru, ataupun dengan memberikan kejutan-kejutan yang tak pernah ia sangka. Jadi di sini kelihatan untuk asmara seorang aris di bulan Oktober tahun 2020, ia ingin menutupi kesalahannya di masa lalu dengan cara membahagiakan sebuah pasangan, ataupun membahagiakan seseorang pasangan di dalam kategori hubungan asmara. Di sini seorang aris sudah mulai fokus kepada kesehatan, dan di samping itu ia akan fokus kepada memberikan perhatian kepada pasangan di bulan Oktober tahun 2020 sehingga disini seorang pasangan akan menerima seorang Aris akan menerima dengan penuh rasa sayang dan menerima kejutan yang diberikan oleh seorang Aris yang membahagiakan pasangan di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of One Secara mungkin King of One itu diartikan seorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aris ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu dengan membuat sehati seorang pasangan tenang dan nyaman, yaitu dengan cara memberikan suatu kejutan di mana tindakan itu ia dapatkan atas doa dan dukungan dari seorang orang tua Aris sendiri beserta orang tua pasangan Aris. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah desan. Secara umum desan itu diartikan pencerahan, memberikan pencerahan, memberikan ide yang kreatif, mendapatkan senjata ataupun ingin memberikan suatu senjata yang mempengaruhi orang lain. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kesehatan di sini menggambarkan seorang Aris mulai fokus di dalam kesehatan di bulan Oktober, di mana ia mendapatkan dukungan dari sahabat, saudara ataupun kerabat dan di sini desan menggambarkan seorang Aris mendapatkan pencerahan ataupun masukan dari seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri ada lebih fokus lagi di bulan Oktober kepada kesehatannya sehingga di sini kesehatannya akan semakin bugar dan semakin fit. Selanjutnya jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu keuangan Aris di sini menggambarkan keuangan Aris meningkat di bulan Oktober di mana setiap usaha yang ia lakukan membuahkan hasil yang maksimal yang didukung dan dimotivasi oleh seorang pasangan. Dan desain di sini menggambarkan seorang pasangan merupakan seseorang yang mendorong penuh dan memberikan support yang sangat penuh kepada seorang aris agar berjuang lagi untuk memaksimalkan keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu-kartu pekerjaan di sini menggambarkan, seorang aris mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan Oktober, dimana ia menerimanya dan mengerjakannya satu persatu demi kebahagiaan seorang anak, yaitu anak aris sendiri. Dan desain di sini menggambarkan seorang anak merupakan seseorang yang sangat berarti kepada seorang Aris sehingga di sini Aris akan fokus dan disiplin lagi di dalam melakukan suatu pekerjaan yang menunjang kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Aris ingin memperbaiki hubungan di bulan Oktober tahun 2020 dimana mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang tua Aris dan orang tua pasangan. Dan desain disini menggambarkan seorang orang tua Aris ataupun orang tua pasangan memberikan pencerahan ataupun motivasi serta masukan yang semangat positif kepada seorang Aris untuk memperbaiki hubungannya di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aris di bulan Oktober itu berada di angka 1, 19, 91, dan 10.